saya akan membuat video yang kedua tentang menyambung reket batah yang diberikan oleh teman saya ini reketnya merek Wilson atah di bagian samping ya ini. dan akan saya coba sambung dengan menggunakan bahan seadanya dengan alat atau bahan seperti ini dari obat obat ya okay. dan sengaja saya pilih ini karena ini ringan kemudian tahan untuk pipatkan ya karena sebentar saya akan pakai ulahan yang ini dan ya, ini saja karena kalau saya mencari rekat patah yang lain untuk diambil bagian sampingnya itu tidak ada jadi saya menggunakan kalau yang di video pertama saya itu menggunakan baja ringan kali ini saya membuat video yang kedua menyambungnya dengan menggunakan tempat obat ini dan untuk lebih lengkapnya silahkan diikuti video saya selanjutnya dan ini bisa dikerjakan sendiri yakin saja bahwa anda bisa untuk uh, ini sih oke okay, silakan simak video yang lebih jadi langkah-langkahnya adalah seperti berikut nah, ini raket yang patah kita keluarkan dulu mata grometnya ya ini saya sudah keluarkan tadi dan selain saya menggunakan bekas seng obat nyamuk ini saya juga menggunakan SIM card ya ini yang saya sudah potong ya, ini saya sudah potong SIM card karena ini juga fleksibel kemudian ringan dan tidak gampang patah ya dan nantinya akan saya gabungkan menjadi satu di